Jangan menghabiskan seluruh hidup tanpa menikmatinya karena kamu akan menyesal saat melihat ke belakang. Kamu tidak tahu apa yang ada di depan, jadi nikmati saat ini dan hargai setiap momen kehidupan. Dalam hidup, setiap momen dipenuhi dengan kebahagiaan yang hanya perlu kamu lihat dan nikmati. Jangan merasa sedih. Bersyukurlah karena kamu memiliki hidup yang indah ini, nikmati hidupmu. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, jadi jangan terlalu khawatir dan nikmatilah hidupmu. Lakukan hal-hal yang kamu suka karena jika kamu tidak melakukan apa yang kamu suka, maka kamu tidak menikmati hidupmu. Jika menurutmu momen ini adalah milikmu, nikmati saja karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika saya melihat ke belakang, itu membuat saya bahagia karena saya telah melakukan hal-hal yang saya suka. Hidup ini penuh kejutan, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi jadi nikmatilah dan bersiaplah untuk setiap kejutan. Hidup adalah perjalanan yang panjang, jadi nikmati perjalanannya dan buatlah beberapa kenangan indah di sepanjang jalan. Bersyukurlah karena kamu mendapatkan kehidupan ini, jadi jangan sia-siakan hidup berharga yang kamu miliki sekarang. Belajar tumbuh, dan tetap tersenyum karena itulah cara terbaik untuk menikmati dan menjalani hidup. Jika kamu ingin melakukan sesuatu, lakukanlah, karena hidup adalah tentang menemukan sesuatu yang kamu sukai. Semuanya dimulai dari dirimu sendiri. Putuskan apa yang ingin kamu lakukan dan buat hidup ini berarti. Untuk tetap bahagia dalam hidup, kamu hanya perlu membuka mata dan harus melihat dunia yang indah ini. Dalam hidup terkadang segala sesuatunya tidak berjalan seperti yang kamu harapkan. Tidak apa-apa, jangan putus asa. Nikmati saja momen ini dan percayalah pada diri sendiri. Akan ada saat-saat buruk dalam hidup, tetapi kamu juga akan mengalami saat-saat indah. Jadi, nikmati dan ingatlah momen itu. Bersabarlah dalam hidup, maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tapi, jangan lupa untuk menikmati waktu yang kamu punya. Dalam semua kehidupan, bersenang-senang dan tertawa. Hidup itu untuk dinikmati, bukan hanya untuk bertahan